Oke guys, jadi hari ini kita mau nongkrong Nongkrong di sebuah cafe Cafe nya sangat terpencil sekali Saking terpencilnya kita nyasar di pantai guys Oke, jadi hari ini kita bakal mereview Ini adalah cafe buatanku Ayo Nisa, aku jadi other Ini cafe buatanku kok, ini cafe buatanku. Keren kan bang servernya Iya, saking kerennya ini nge Cok. Mana? Coba lihat item frame sekitar kalian ini item frame item frame. item frame oi jadi yang jelas di sini kita bakal malam mingguan walaupun ini sebenarnya malam Sabtu guys tapi yaudah kita di apa, sini dulu opening ayo yaudah opening yuk kita ulang openingnya open guys oh God, gak... Halo semuanya <tapi <tapi> kembali lagi bersama aku Casper MC <laughs> Oke, ampun, Bang. Hai, halo cewek. Hi. skin Duk kamu bisa. cewek di layarku bang. Hahaha, hai, hai, hai, hai, hai, enak banget hai, hai, hai, hai, hai, oh hai, oh, hai, karpetnya hai, oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, oh, Terus namanya apa ini? Nih. <tuk> ya, kenapa, <itu>? wow, <tuk> kenapa ini? Wow, <tuk> oh, apa Thomas ini? Lebeo, oh, Lebeo. Waduh. Uh, pagi. Terus ini apa ini? Thomas Levy. Thomas Lebel. Waduh. Thomas Levy. Siapa lagi? Thomas Lebel. Thomas Lebel. Aduh, oh, kok tiba-tiba jadi dingin ya? Aduh dingin banget, bangkit kita duduk dulu guys sambil longsong lagi ya. btw ini kalau misalkan ada bug gitu. Bang, beda pasangan, Bang. Aduh, aduh, komen main salah, Bang. Salah posisi. Nih, ke atas, ke atas, ke atas nih. Ini sini ke atas nih. Wah. Itu sih oh. jadi tiapku. Ah, iya. Jadi ini. Eh, tapi tapi skin dia masih apa? Skin Steve ya, udah gak apa-apa. Hai -apa. cewek. Akhirnya aku bisa ketemu Dani halo Dani. Allah. <laughs> Oh Kalau oh, okay, enggak okay. kita nyambut Bunkah. youtuber dulu nih ada YouTube. Dulu, Bang Rehan, Rizky mana? Oh, oh, oh ini bukan nyare mang, tanggung jawab. Mangat mangat.